Kita akan berbagi ke Bapak Ibu semua, atau saudara-saudara semua mungkin untuk menambah jelas, atau memberi motivasi, atau mungkin yang tadinya ber berpikir, "Saya akan cari beasiswa ke luar negeri sekarang." Saatnya, apakah mungkin bisa menentukan uh, tujuan? Ya, next, Mas, retor. Nah, Bapak Ibu semua, uh, beasiswa di Arab Saudi itu ada dua, ya. Yang pertama, tentu saja beasiswa syariah. Kalau beasiswa syariah ini ada di semua kampus di Arab Saudi ya di semua kota. E, semenjak sekitar 3 atau 2 4, atau 3 tahun ini itu beasiswa syariah di semua kampus itu gencar e, mempromosikan menerima mahasiswa asing. Kalau dulu waktu saya baru masuk terus sekitar 2012 itu mungkin hanya yang terkenal Madinah dan di Riyadh ya. Kemudian di Mekah, tiga kampus atau empat kampus yang ada di Arab Saudi. Tapi sekarang semua kota sudah mulai menerima dan sudah ada beberapa mahasiswa Indonesia di setiap kotanya. Nah, adapun kalau uh, untuk ilmu dan teknologi atau kita bilang sensor teknologi, tadi seperti Mas Hekto bilang, itu ada KAUS, King Abdul University, ada King Abdul Aziz, kemudian King South University ini di Riyadh, di Ibu Kota, Bapak-Ibu, dan yang terakhir ada King Fahad University of Petroleum and Mineral. Ini adanya di kota Damam atau di sebelah timur Arab Saudi. Untuk bidang ilmu dan teknologi, eh, hampir semua jurusan dibuka Bapak-Ibu, tapi yang paling sulit itu adalah bidang kedokteran dan farmasi. Ya, karena bidang kedokteran dan farmasi ini merupakan salah satu jurusan favorit di Arab Saudi, dan orang lokal sendiri masih kekurangan, maksudnya untuk masuk itu sulit. ya. Jadi ketika mereka menerima orang lokal saja, itu kapasitasnya masih kurang, jadi maka mereka rata-rata tidak menerima mahasiswa asing di bidang kedokteran dan farmasi, kecuali kampus-kampus swasta -kampus mungkin ya, kalau kampus negeri tidak menerima mahasiswa bidang kedokteran dan farmasi. Ya, Mas Rito, next. Uh, Bapak Ibu, uh, di antara visi uh, Arab Saudi ini, semenjak ada Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman, itu punya misi diantaranya menjadikan Arab Saudi seperti Eropanya di Timur Tengah, jadi jadi negara maju uh, seperti di Eropa dan termasuk diantaranya dalam bidang pendidikan. Jadi kalau dulu orang mungkin berpikir kalau saya mau beasiswa ilmu sains dan teknologi saya akan berpikir Amerika atau Eropa. Pemerintah Arab Saudi bertujuan uh, punya visi ada misi uh, Arab Saudi menjadi salah satu tujuan belajar, ya manusia di dunia dan uh, diusahakan maju secara teknologi dan finansialnya, keuangannya seperti negara-negara Eropa dan ingin menjadi leader di Timur Tengah seperti itu. Next mas Rito. nah bapak ibu kalau tadi uh, mas Ripto sebutkan untuk peringkat King Abdul University City nomor satu di Timur Tengah. Nah kalau peringkat yang di sini adalah peringkat 186 dunia ya bapak ibu jadi peringkat ini didapatkan karena semenjak menerima mahasiswa asing kampus melakukan banyak riset-riset dan kemudian diterbitkan di jurnal-jurnal yang ISI ya jadi ini mempengaruhi peringkat dan ini peringkatnya bapak ibu bisa lihat dari 2012 itu dari peringkat 350 dunia kemudian naik ke tahun 2020, peringkat 186 dunia. Seperti itu. Uh, ya, next house. Nah, Bapak-Ibu. Uh, ya, oke, okay, next. Uh, kenapa sih kita pilih kuliah di Arab Saudi untuk uh, kuliah umumnya ya? Ini Bapak-Ibu kita akan sebutkan fasilitas, yang sebagai fasilitasnya sama dengan kuliah syariah ya, jadi pertama Bapak-Ibu biasanya untuk kuliah itu gratis, baik orang lokal orang asing dan, dan berarti dia ada uang kuliah nah bagi Bapak-Ibu yang kita kuliah di bidang sains dan teknologi, itu tentu kita kan perlu publikasi ilmu ya. jadi kampus juga memberikan akses gratis ke jurnal internasional atau bahkan juga mem membelikan jurnalnya jika atau tidak bisa diakses Kemudian fasilitasnya ada tempat tinggal ya, fasilitas kampus dan asrama. Kemudian asrama ini Bapak-Ibu, uh, untuk KAU sendiri kita punya fasilitas asrama yang bujang, single. Bujang ini bukan berarti belum menikah ya, tapi mungkin sudah menikah, tapi tidak membawa keluarganya. Dan saat ini Bapak-Ibu sekal sekalian saya sedang berada di asrama keluarga King Abdul Aziz University. Jadi King Abdul Aziz memberikan fasilitas juga asrama keluarga, tapi tentu saja sesuai dengan... Ke adanya ada enggak gitu ya? Nah, kemudian juga ada uang saku bulanan, Bapak Ibu. Jadi, kita kuliah di sini punya uang saku bulanan, jadi tidak terlalu pusing lagi untuk mencari uh, penghasilan ya, tambahan penghasilan. Uh, kalau banyak di negara-negara lain, kan mahasiswanya harus kerja paruh waktu nah, di sini. Uh, secara umum, uh, pas, uh, uang sakunya sudah mencukupi. Nah, untuk... Informasi ini mungkin nanti besarannya bisa lihat di uh, FBK Ka Indonesia. Menjaga tunjangan lain, Bapak Ibu kita walaupun sudah mulai bergerak ke bidang uh, soft copy reading uh, bukunya dengan soft copy dari jurnal online, tapi tetap ada uang uh, apa, uang tunjangan lain seperti dan buku per tahun ya. Kemudian juga ada saat kedatangan itu ada uang uh, tunjangan. Kemudian saat kepulangan selesai mencapai tesis untuk cargo juga ada seperti itu. Kemudian juga uh, untuk KAU, memberikan fasilitas kemudahan. Jadi kalau misalkan yang kita bawa keluarga, atau bawa ya, pasangan hidup, misalkan yang kuliahnya pertama adalah suaminya untuk program klasi kelas apakah S2, S3. Kemudian istrinya juga mau lanjut, Bapak-Ibu. Jadi tinggal si suaminya ini mendaftarkan istrinya, uh, melengkapi berkas bekasnya kemudian uh, Insya Allah, itu diterima ya. Langsung diterima, cuma dia menunggu persetujuan dari kementerian. Nah, Ini menjadi salah satu taktik dari mahasiswa di sini, Dia tanya kenapa? Karena kalau istrinya juga ikut kuliah, itu dapat beasiswa juga ya, dapat uang kuliah jadi uang satunya double antara suami dan istrinya. Nah, juga diantara kekursusan beasiswa di Arab Saudi ini adalah tidak adanya ikatan dinas. Jadi setelah lulus, itu mahasiswa bebas menentukan tujuannya masing-masing, apakah dia mau pulang ke Indonesia, atau kalau dia mau kerja di sini, atau mungkin dia mau join uh, project dosen di sini, silahkan, gitu, jadi tidak ada ikatan dinas harus tinggal di Arab Saudi. Boleh next, Mas, Jukro? Nah, ini fasilitas yang uh, membuat orang biasanya uh, tidak ragu, berpikir saya. Dulu kalau saya juga berpikirnya gitu, uh, saya pengen dekat dengan Haramain. Uh, belajar ilmu sains, saya yang melanjutkan dari S1, saya dulu S1-nya di ilmu kelautan IPW, Bapak-Ibu, di Pertanian Bogor. Nggak nah, pada kaget ya, di Pertanian Bogor ada ilmu kelautan, juga ada ilmu peternakannya, kedokteran hewan, pertanian, manajemen, dan perikanan, seperti itu. Nah, saya di Fakultas Perikanan, kemudian ngambil jurusan ilmu kelautan. Nah, selain dekat haramain, jadi kalau kota Jeddah ini, Bapak-Ibu, jaraknya hanya, nah King Abilazis University, jaraknya sekitar 100 km dari Uh, Masjidil Haram, maka itu bisa ditempuh dengan perjalanan sekitar satu jam naik mobil pribadi atau naik kendaraan umum satu setengah jam. Adapun ke Madinah uh, itu sekitar 400-an kilo 500 kilo itu bisa ditempuh dalam waktu sekitar sampai 6 jam. Ya. Jadi ini merupakan salah satu, bisa bahkan bisa jadi ini alasan terpenting ya, <laughs> kita pilih kuliah di sini juga. Ya. Uh, kebetulan kaos dan KAU ini termasuk kampus yang dekat nah ini ya silakan bapak next nah ini aset uh, suasana kita dulu bapak ibu ya jadi yang pertama kiri atas ini adalah dulu kita tinggalnya di furnish apartemen jadi disewakan apartemen di luar yang ada perabotannya jadi karena kita tidak punya saudara jadi teman-teman itu adalah saudara, saudara terdekat ini yang pertama adalah waktu kunjungan dari mahasiswa Madinah ini sudah lama ini angkatan mungkin sekitar tahun 2012 2013 ya Kemudian sebelah kanan ini suasana di koran uh, asrama ya Ini sebelum wabah corona, Bapak-Ibu, jadi tidak ada physical distancing ya. Kemudian kanan bawah, ini adalah uh, temu pertama dengan mahasiswa baru, KAU. Jadi semester ini KAU mahasiswanya bertambah banyak, Alhamdulillah, sekitar 30-an orang masuk. ya Dan kemudian yang terakhir yang ada foto kita lagi jalan-jalan ke Mekah. Bu. Jadi mengisi waktu. Bisa sorenya kita ke Mekah, jadi jaraknya cuma setengah jam, berangkat habis asar, insya Allah maghrib sudah sampai di Pasitul Haram. Ya, next, Mas. Itu. Nah, Bapak-Ibu, untuk pendanaan penelitian, sudah sudah sekalian, jadi itu saja ada proyek-proyek di di kampus. Nah, biasanya yang paling utama adalah kita juga membantu, ya, karena kan uh, selain kita punya riset sendiri, kadang kita risetnya bersama dosen. Nah, itu saja pendanaannya juga kadang-kadang dari proyek dosen ada yang dibuka sekarang untuk mahasiswa pasasarian agak penerbitan jurnal jadi dia dapat uang nah uang itu bisa digunakan untuk riset kemudian kadang-kadang ya kami kita uh, sedang riset ya kadang-kadang kita butuh uh, cepat jadi kadang-kadang kita beli sendiri dari uh, uang saku ya kalau uh, harganya mahal mungkin baru menunggu uh, pendanaan jadi kalau yang proyek dosen ini bapak ibu uh, penganggaran Dananya sudah dari dosen. Dosen ini sudah eh um, kemudian kita melaksanakan. Adapun kalau proyek yang ASI jurnal itu setelah selesai risetnya kita ajukan ke jurnal, kemudian diterima di jurnal, ada peringkat peringkatnya, kemudian dapat baru mendapatkan uangnya. Ya, next Mas Rito. Nah, Bapak Ibu, untuk riset pasar sarjana ini kalau saya pikirkan ada dua yang penting ya. Jadi Uh, penelitian itu melipat, melibatkan makhluk hidup atau tidak melibatkan makhluk hidup Nah kalau saya, karena di biologi Bapak Ibu, ini melibatkan makhluk hidup nah ini kalau lagi seperti sekarang ini Bapak Ibu, ini saya berhenti ya karena kan makhluk hidup itu harus berkelanjutan dirawatnya, atau apakah diberi makan atau ke, uh, misalnya kemarin uh, kebutuhan saya uh, kali ini, penelitiannya sendiri jadi tidak ada uh, orang yang membantu, jadi saat ini penelitiannya berhenti Nah kalau waktu master itu penelitian saya tentang budidaya udang itu ada orang-orang yang membantu jadi ketika saya nggak bisa ke kampus juga itu ada staff-staff yang memang mereka melakukan uh, budidayanya dengan berkelanjutan. Nah fasilitas riset kadang-kadang bapak ibu uh, di jurusan kita ini mungkin nggak ada alatnya ya atau tidak ada bahan kiminya itu kita bisa merefer atau kita bisa mengacu ke jurusan lain kita bisa rekomendasi, dan itu tentu saja gratis. Ya mas Rito. Nah, Bapak-Ibu, untuk umum di tempat kami, durasi pendidikan, ini untuk PhD, kan PhD itu tiga tahun, Bapak-Ibu ya, tiga tahun, boleh perpanjangan satu tahun. Jadi, ada empat tahun full uh, beasiswa. Kalau lewat dari itu, Bapak-Ibu, itu biasanya dipotong beasiswanya menjadi separuh. ya uh, Untuk umumnya, itu diminta 2 tahun kelas. Jadi, kalau di sini sistemnya seperti di Amerika, jadi ada kelas dulu, baru riset nah tapi bapak ibu kalau kita cuma satu tahun riset satu tahun perpanjangan atau dua tahun ini kurang waktunya jadi seperti saya kemarin itu saya coba apa saya coba padatkan jadi saya cuma kuliah satu tahun jadi di tahun kedua saya sudah mulai menulis proposal sudah mulai menulis um, proposal riset dan kemudian sudah mulai melakukan risetnya gitu ya adapun untuk master targetnya sama satu tahun kelas satu tahun riset satu tahun perpanjangan jadi sekitar dua setengah tahun totalnya Ya, kemudian, uh, kalau melebihi itu, jadi beasiswanya dipotong sebagian. Ya, Mas Rikto, silakan. Nah, Bapak-Ibu, untuk uh, persyaratan ya secara umum, uh, kalau di KAU ini tidak perlu kontak dosen terlebih dahulu. ya. Jadi, uh, biasanya kan kalau di tempat lain kita cari dosennya yang cocok bidang ilmunya, kemudian kita email mungkin bagaimana sebagainya. Tapi kalau di KAU ini, kita langsung daftar, Uh, begitu diterima baru mencari dosennya ketika sudah sampai di sini ya nah uh, kemudian tentu saja untuk pendaftaran ada penerjemahan dokumen syarat jadi misalkan seperti ijazah dan transkrip ya Bapak Ibu itu di, untuk ilmu umum seperti ini kita translate ke bahasa Inggris jadi terjemahkan ke bahasa Inggris uh, dan ini wajib ya kalau untuk yang Syariah tentu saja ke bahasa Arab nah kemudian yang Bapak Ibu banyak yang orang agak ya, malas dan ini jadi uh, buat uh, apa ya langsung gagal itu adalah tidak maunya tes bahasa Inggris atau IELTS-nya atau TOPELnya ya jadi TOEFL yang dibutuhkan adalah IBT ini harganya mungkin mahal sekitar 165 dolar ya Bapak Ibu bisa hitung sendiri 165 dolar minimal ini harus dilakukan untuk mengambil beasiswa di luar negeri ya jadi tidak bisa dengan yang PBT kalau PBT mungkin harganya sekitar 400 ribuan uh, rupiah di Indonesia nah kemudian sebagian kampus itu ada uji GRE, ya uji GRE ini mirip-mirip dengan TOEFL bapak ibu dikerjakan online ya kemudian hasilnya akan dikirimkan ke kampus langsung atau uh, ke pribadi ke alamat rumah kemudian bapak ibu untuk uh, saran-saran lebih detail bapak ibu bisa buka uh, di Facebook fanpage uh, di Kaunesia itu kita sekarang lagi ada pengumuman bapak ibu untuk beasiswa masa sarjana pernah tahun untuk yang sarjana sedang dibuka. Ya, next mas Lipto. Nah, Bapak Ibu untuk kalau penerimaan, jadi seleksi berkas dari DGS, jadi Bapak Ibu ini ada Densit biodata studies. Ini eh, ketika kita kita mengupload semua data ya, jadi dosa terkopi semua data tadi di scan. Itu eh, verifikasi berkasnya sebenarnya cuma satu kali kalau di Arab Saudi eh, kalau di King Abdul Aziz. Jadi begitu seleksi berkasnya lulus itu akan langsung diajukan ke Kementerian Pendidikan Saudi dan uh, biasanya kampus akan melakukan letter of acceptance ya penerimaan surat uh, penerimaan penerima bisa dikeluarkan ini biasanya dibutuhkan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sedang uh, mungkin dinas ya punya ikatan dinas di Indonesia dari mungkin PNS dan sebagainya seperti itu nah yang perlu saya tekankan di sini bapak-ibu ketika seleksi berkas tolong jangan sampai ada bagian tidak sini disi. Misalkan di situ diminta jasa transkrip, ya harus disesuai dengan permintaan masukkan jasa transkrip. Nah banyak yang uh, pengalaman itu gagal di tes TOEFL-nya, bapak ibu ya, tes bahasa Inggrisnya. Uh, alasannya biasanya gini, uh, karena kan tes TOEFL itu mahal 165 dolar. Itu banyak yang enggan. Alasannya nanti kalau saya sudah bayar mahal-mahal, tahunnya tidak lulus kan rugi seperti itu. Jadi padahal begitu uh, tes TOEFL ini kosong itu berkas langsung tidak dilihat lagi, langsung di reject, ditolak, ya. Sedangkan kalau uh, umumnya yang saya lihat begitu semua berkas terpenuhi, Bapak Ibu uh, apa ya calon pendaftar sudah masukkan test tofel dengan benar, itu kemungkinan diterimanya besar ya. Di sini karena di KAU tidak menerima tidak melakukan tes lagi, hanya seleksi berkas saja Nah, kemudian kalau sudah lolos berkas seleksi berkas akan diajukan ke kementerian Kemudian kalau kementerian sudah selesai, maka kemudian uh, ketika lolos seleksi ini akan dituliskan ya, accepted ya accepted, tapi dia bisa keluarkan ELA, tapi untuk persetujuan finalnya adalah dari kementerian Pendidikan Saudi, gitu ya. Jadi surat resmi dari kementerian Pendidikan. Kemudian kalau di kementerian sudah ada uh, surat perintahnya, nanti kampus akan mengumumkan ke peserta melalui akun masing-masing, kemudian menerbitkan calling visa. Nah calling visa ini. Uh, kemudian uh, diberikan waktu kapan datangnya seperti itu ya nah, uh, perkiraan proses sekitar satu tahun Bapak-Ibu, ya. jadi kalau nanti Bapak-Ibu yang mendaftar atau adik-adik saudara-saudara, ketika mendaftar jangan langsung uh, mungkin yang masih kerja resign, tunggu dulu, jadi kadang dari pengumuman kelulusan sampai pengeluaran visa itu bisa sampai 6 bulan, ya. karena walaupun pendaftaran dibuka sepanjang tahun, penerimaannya sekali setahun seperti itu. Kemudian kalau daftar sekarang, kemungkinan besar tahun depan baru uh, dipanggil ya. Kolektifnya di tahun depan. Ya, silakan Mas Riko. Nah, Bapak Ibu, dalam uh, mendaftar beasiswa ini Bapak Ibu kan tidak tidak mudah ya. Jadi banyak yang dipertimbangkan biasanya, jadi kalau motivasi dan pembangunan kualitas pribadi, seperti motivasi kan untuk mandiri diri, ya, menambahkan ilmu juga, jadi kan, motivasinya, kemudian saja karena beasiswa ini gratis, jadi mengurangi beban orang tua ya, uh, sebagian juga, uh, juga perlu kita dukungan dari orang tua ya, terus orang tua dan keluarga itu sangat penting, karena memang ini jauh, tidak bisa jumpa keluarga setiap hari, paling jumpanya online seperti sekarang, kita dengan via online ini ya. Kemudian punya keinginan kuat untuk berkembang, di antaranya kemampuan berbahasa, kemudian eh, menambahkan diri dengan eh, pribadi positif. Kemudian siap adaptasi, adaptasi dengan budaya baru. Dan juga keuangan Bapak Ibu, karena keuangan kita butuh untuk pengelolaan berkas dan tiket ya seperti itu. Untuk pertama kali, karena kadang-kadang sebagian kampus memberikan tiket langsung, ada sebagian yang tidak kamu beli dulu, nanti sampai kita ganti uangnya. Seperti itu. Silakan, Mas Ripto. Nah, Bapak Ibu ini, riset saya waktu Master, jadi ditambah ada udang Bareflock. Jadi udang bareflock adalah udang yang dibudidayakan, airnya itu diganti. Nah, di Indonesia sudah banyak ya. Kalau Bapak Ibu ketik Bareflock, itu bisa buat ikan, bisa buat udang, itu di Bali banyak, seperti itu. Di Indonesia sudah banyak. Ya, berikutnya Mas Ripto. nah ini penelitian saya sekarang jadi doktoral jadi tentang udang yang ada di karang bu uh, spesiesnya genusnya trapezia ya jadi itu ya mas itu silakan ya bapak ibu semuanya sekalian uh, sekian dari saya sampai jumpa di Arab Saudi mudah-mudahan yang mendaftar lulus mungkin buat anaknya saudara-saudaranya program-program uh, beasiswanya ada ya bu untuk KU itu ada mulai dari program bahasa ini dua tahun persiapan, kemudian bisa lanjutkan S1, kemudian ada pasal S2, dan S3. Jadi banyak. Ya, sekian. Makasih kasih, Mas Repto.